lukungan tuhnya di, di klorasnya Jakarta yang begitu luar biasa <SILENCIO> di smash lakukan lagi Dion oh. ya tanggung pengembalian silang tadi dari keempat, kita saksikan pemusnah di cepat, jumping smash, Gideon. Oh kita saksikan. Oh tangguh Serkinsov, delapan sepuluh.